Selia dan Iswarhan memberi makan Arnab. Hey, masuk YouTube denggok. Jangan ganas dengan binatang. Nah, dia kasih makan Arnab sini. di sini ya. di atas ya, ya. jalan dia memang suram di situ ya, ya. Uh, di sini pagi sekarang hmm. proses mendaftar ya. sudah ya. ya. oke okay, uh, sekarang kita berada di uh, ranau remis Farm uh, di mana um, jumlah uh, apa p masuk adalah dewasa 3 ringgit anak-anak dua -anak ringgit so saya karena pakai emas ikut sop p Uh, jadi kita ada berapa orang? 14 orang. So kita akan masuk sebentar lah. Okay. Oh, banyak karnak sih Gimana hmm. mau panggil dia nih? Tidak tahu Masih dia makanan terus dia dekat-dekat Ada. Males hmm. oh. hmm. ya, ya, kan. kan bangun. akan bangun. wow, putih tuh. Hmm. Oh. Oh tadi nanti ya, Kamu orang kau, nampak This is Ini adalah Harna. David. apa nama kau merak hey apa nama kau hey hey ke okay, ini juru kamera saya sejak hari pertama Oke, okay, teman-teman kita berada di Rabbit Farm Ranau. Uh, di sini ada banyak arnab di sini, kemungkinan dalam 100 ekor dipelihara, ada lagi di dalam cage di situ. So, uh, mari kita tengok nih, arnab ini. Kita langsung ini, uh, ini jenis berbagai jenis arnab sini, uh, ada lagi di bawah sana tuh, ini di rumah, nih, di rumahnya. So, untuk pengunjung masuk di sini, dia kena bayar 3 ringgit ke dewasa, 2 ringgit kalau budak-budak, kalau OKU ataupun budak di bawah 5 tahun, free untuk masuk dan juga dia, dia akan pagi ini yang jenis makanan begini nih, yang dinang sedang makan nih, pengunjung akan bagi makan orang dan memang arnab di sini memang bijak. So kalau ada masa kunjungi di uh, rabbit farm, tanau murah saja, uh, tidak mahal. Oke, okay, so kita pergi ke tempat selanjutnya. Rabbit, rabbit, come here. Rabbit, rabbit, rabbit. Arnap, arnap, come here. Ayah, kamu cerita bahasa apa nih? Ayah, tadi kau mandi di sini nih? Mana nih? Nah, betapuk. Kawan di sini, bos tuh sini, dia, bos tuh. Nah, itu di situ kawan-kawan di orang sedang dikasih makan. Alicia, when Why? Ini kan sebenarnya majelis daerah, bener? Ini orang manis daerah, bertugas di sini. Dari kemanis ini. Oh dari Wow. Thank you for visiting. Hoping to see you again. Rana Farm. take a last look di sini. Enjoy. Dengan Gunung Tenggara di sebelah. <laughs> Tapi makan Bingung nih, anakku. Terus, terus, apanya? Oke lah, aku sebelah. Hmm. Dia makan es krim, terus tuh ada minuman panas. Hmm. Cemana <laughs> tuh? Aku pun bingung. My brain, I cannot brain. I cannot brain. You know, how come? How come makan es krim terus minuman panas? New train ya. Huh? Tapi oh. Di sini lebih tepat ada restoran, juga. macam cafe lah, bang. Restoran cafe. Sedap Cepat kau makan Banyak banyak kau makan jam. Cepat makan cepat besar. Cepat kiki sekolah. Hello. Hmm? Hello. Hello jam. Gak respon? Anda, apa? Respon Anda, nah, huh? what? hah? apa respon anda? Nani -o? Nani -o? <laughs> ini anime, mo? anime, anime, -nya, anime, anime, anime, anime, anime, anime, anime, anime, anime, anime, anime, anime, anime, anime, anime, anime, anime, anime, anime, anime, anime, anime, anime, anime, kami sambung uh, best friend hacking ni nampak kena You see, it's all a plan. Set me free. And I don't mind leaving you behind. I know you.